Satu gelombang juga ya uh, Dengan iya. suaminya gitu. iya, iya. Nah, uh, Kalau enggak Pasti kita konflik terus Dari awal pernikahan saya Dengan dia Itu Kami udah komitmen Aku ngikutin kamu Anda berdua itu Berkarir sama-sama uh, Suami saya waktu itu baru naik kapten Anda berdua sama bagaikan pisau itu dua matanya tajam semua dia bilang gitu, kan? ya, ya. kalau anda mau sukses pakai satu mata pisau yang paling tajam saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat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 menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, waktu itu mungkin Departemen Kesehatan. Uh, beliau dan suami sama-sama sukses. Kalau pangkatnya sama-sama Jenderal. Kalau yang suami Jenderal beneran, <laughs> main <maya> Jenderal. <laughs> Kalau Bu Ratna Rusita ini Sekretaris Jenderal, tapi sama-sama Jenderal. Artinya dua-duanya sukses. Oke. Okay. Yeah. Iya. Uh, kita mulai saja ya, Bu. Jadi Bukan uh, Bapak. Uh, uh, ya, ya. Uh, mungkin mungkin mencipang sedikit ini, Bu. Bagaimana ya. Bu Bu Rana bisa ketemu Pak Intarsi? Wes. <guluh> <Baik>. Mantap nih. <guluh> Jadi um, Pak Enda sih kan bujangan ya di Yay. balik papan. Oh. Dan, ya, di balik papan, Pak. Letu eh uh, dari Ledda ya dari penempatan pertama dia di Balikpapan. Kemudian istri Kasdam itu eh uh, sepupu saya. Oh. Kemudian istri Kapolres juga sepupu saya. Oh. Tuh, uh, itu eh yeah, yeah, itu mangku negara mangku negara. Iya iya mangku negaran. dia. Yeah, yeah. Sepupu saya. Nah, namanya orang Bujangan. Oh. Yeah, orang yeah. Bujangan itu kalau bos pergi dia suruh tunggu rumah pak oh. suruh tunggu, tunggu rumah jabatannya gitu. ya, ya, ya, ya. suruh ayo ci aku mau pergi kamu tunggu ya siap-siap gitu-gitu kan ya. kemudian lama-lama ci aku punya adik sepupu ya. <laughs> aku punya adik sepupu dokter gitu pokoknya dia hmm, dari keluarga baik-baik, gini, gini, gitu oh, nggak kamu tak kenalin, gitu ceritanya. Oh. <laughs> ya datang ke Jakarta, ya kenalanlah kita, gitu. Ya, itu ceritanya Pak. Ya, Dan ya, ternyata keluarga saya, bude-bude saya yang di Solo itu juga mengenal keluarga Supanji. Oh. Jadi yang ini jadi di sana juga mengenal bahwa keluarga Supanji itu keluarga baik-baik, gitu ya. Yeah. Yang disebut juga mengatakan keluarga Suryo Bandoro itu baik-baik, begitu -baik, kira-kira yeah, yeah. seperti itu ya. Yeah, yeah. Namanya -nama itu kali, yeah, yeah. karena <laughs> katanya jodoh kan Allah yang atur ya. Iya, yeah, yeah. Oh, bagaimana ibu dengan Bapak, Pak Indar sih? <laughs> Dalam arti kok bisa sama-sama sukses itu? Rahasianya di Biasanya kan biasanya kan salah satu ya. Ini ya kok ya. bisa dua-duanya gitu loh. Ya, itu barangkali memang sudah takdir. Iya, ya. Ya takdir kenapa jadi, takdir itu itu kan? <laughs> Jadi, um, suami saya juga keluarga tentara. Hmm, Bapak ya seorang brigjen hmm. dokter, oh, dokter, spesialis penyakit dalam dan kafe, gitu. Kakaknya ada yang dokter, jadi dari semua uh, anak mantunya mertua saya ada enam orang, lima diantaranya dokter, oh. satu sarjana hukum, jadi kedisiplinan itu juga um, didapat dari ayahnya. Jadi kalau menurut saya, Ya yaitu tadi kita juga satu gelombang juga ya uh, dengan yeah, suaminya yeah. itu. Yeah, yeah. nah, uh, kalau enggak pasti kita konflik terus ya kan. Yeah, Kemudian yeah, yeah. Uh, dari awal pernikahan saya dengan dia itu kami udah komitmen. Aku ngikutin kamu gitu uh, gitu. Aku nggak mau Lari sendiri, aku ngikutin kamu. Hmm. Dan ketika saya uh, baru menikah, hmm. kita kan ngadep aspers uh, kodam ya. aspers yeah, yeah. Ya, sorry. Kasdam di balik Nah, sehatnya bagus sekali. Anda berdua itu berkarir sama-sama. Hmm. Uh, suami saya waktu itu baru naik kapten. Anda berdua berkarir sama. Bagaikan pisau itu... Dua matanya tajam semua Dia bilang gitu kan ya, ya. Kalau anda mau sukses Pakai satu mata pisau yang paling tajam saja Gitu dia iya. Ya, ya, ya. ya kan? Itu ya, ingat sekali ya. saya tuh Nasihat itu Jadi ya. saya komit Pokoknya kemana aku ikut Aku tidak akan berkarir Aku nggak maksudnya nggak ambisi lah gitu ya, ya, ya, ya. Mau cari-cari uh, karir sendiri begitu kan Kemudian, eh, uh, suami saya mengatakan itu. Ini tips-tips yang saya tidak pernah lupa, Pak. Yeah, yeah, yeah, jadi, zaman yeah. saya muda. Iya, yeah, iya. Yeah. Eh, berapa? Berapa Saya menikah umur 28 tahun, mm. jadi udah 40 tahun. Hmm, tahun ini ya, iya, yeah. uh, <tuh> dia mengatakan kamu itu istri tentara. Dia katakan gitu. Uh, istri tentara itu, kamu boleh banyak mendengar pakai kuping kamu boleh banyak melihat pakai matamu tapi kamu tutup mulutmu katanya gitu kamu ya, tidak ya. boleh berbicara artinya apa? kita nggak boleh ngerasain atasan kita nggak boleh ngerasain teman-teman gitu kan? Ya, ya. jadi ini yang saya terapkan dalam kepemimpinan saya. Dimanapun juga saya berada. <laughs> Karena sebagai. Kalau suami komandan. Pasti istrinya. Ketua Persit. Gitu ya, ya, ya, ya, ya. Itu yang saya terapkan. Jadi. Um, saya selalu melihat. Atasan-atasan saya. Ketua-ketua Persit saya. Saya pasti punya atasan kan. Level-level ya, ya, ya. tertentu begitu. Saya melihat kelebihan dan kekurangan para senior saya itu kalau kekurangannya ya kita nggak ambil jauh-jauh ya, ya, ya. kalau kelebihannya saya ambil saya jadikan bekal untuk kepemimpinan saya di masa sebelumnya ya, ya. gitu jadi um, intinya itu saya saya ngalah saya ngalah nah karir saya um, mulai Mulai ada ketika suami saya jadi komandan Denpom di Manado. Hmm. Saya menjadi kepala seksi rumah sakit hmm. seprovinsi Sulawesi Utara. Iya, iya, iya. SELO 4 ya waktu itu? Iya, 4 ya? SELO 4. Kan dulu masih sentralisasi kan? Iya, iya, iya. Jadi saya punya teman banyak dari... Hmm. Eh, kepala seksi rumah sakit dari provinsi-provinsi lain begitu dokter Santi kalau tahu sama-sama yeah. uh, kepala seksi dia dari Makassar um, Sulawesi Selatan kemudian um, suami pindah ke Jakarta <tuh> tiga tahun di Manado dia pindah ke Jakarta lalu saya Uh, saya nggak pernah di puskesmas, Pak. Saya tidak pernah yeah. di puskesmas. Uh, saya menghadap kepala biro kepegawaian, Pak Muharso Almarza, yeah. iya yeah, yeah. terus tak um, saya pindah suami gini kini gitu kan? Terus uh, saya, kalau bisa, saya ditempatkan di yang map <laughs> karena saya nggak punya yeah, yeah. modal puskesmas, saya nggak yeah, yeah. punya modal P2M. Ya, saya ya, kan ya. modal saya itu cuma rumah sakit ya, gitu. Ya. Eh, kok lah ya, kok, kok Pak Muhtarso itu baik sama saya ya. gitu. Terus uh, di di ACC begitu. Jadi ya udah akhirnya saya memang berkarirnya memang saya besar di Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Pak sejak tahun 94. Gitu. Iya. Jadi waktu itu langsung dapat jabatan eselon 4 ya. Piti ya, kepala seksi, di, di, oh, seksi ya. Iya, okay. uh, uh. nah itu juga emes, ya kan? Orang dari daerah, orang daerah masuk ke pusat tiba-tiba jadi kepala seksi, dapat jabatan struktural. Saya nggak ya, tahu, ya. maunya udah mungkin peruntungan saya pak kayak gitu ya. ya. Jadi itu uh, jadi saya climbing. Ya, ya Kepala seksi, terus gitulah, gitu. Ya, so. ya. Kenapa ibu tidak ingin atau tidak jadi dokter spesialis? Hmm, pengen jadi dokter pengen. spesialis pengen uh, ketika mahasiswa bidang, bidang, bidang apa, ketika mahasiswa saya pengen jadi dokter tht saya oh, sudah THT. merintis merintis sama senior senior saya di fkui nanti saya mau masuk ya gitu oke okay, beres gitu-gitu gitu kan terus kawin sama suami saya suami saya bilang ngapain kamu ya, di dokter tht dia bilang gitu kamu jadi dokter jantung kayak bapakku. Oh. Jadi oh. dokter jantung. Yeah, Bapak yeah. kan spesialisnya ke That... dalam kafe ya. Yeah, oh ya yeah, yeah. Testing pak di FKUI pak. Oh ya. Yeah. Testing semua testing udah bagus bagus bagus semua lulus testing kasus bahasa Inggris testing apa namanya tuh eh, apa bahasa apa testing bahasa Indonesia oh, ya. Iya yeah. uh, tinggal wawancara. Hmm. Kan Iya, iya. Yeah, yeah. yeah, yeah. Kemudian kemarin sama, sama pimpinannya kan profesornya kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Gua ditanya apa apa apa apa saya bisa jawab kan nanti gimana Anda kan suami suami tentara padahal Anda kan ahli jantung. Kalau keluar ini kalau suami ditugaskan di luar-luar luar, -luar, -luar eh, gimana? Saya bilang Prof pasti bisa bekerja dimanapun itu jantung itu kan kebanyakan emergency paling tidak e, masa emergensinya kita bisa e, apa namanya melakukan triase segala macam kan menurut beliau kali saya bisa jawab semua gitu kan si pertanyaan yang mematikan pak begitu pertanyaan yang mematikan itu adalah kalau Uh, ini sejujurnya ya, kata yeah, yeah. <laughs> Ini bilang dulu sejujurnya. <laughs> kalau kalau anda uh, disuruh memilih suami kan tentara iya, iya, iya. anda suruh memilih milih karir suami atau karir sendiri. Karir suami <laughs> saya bilang gitu mati <laughs> tidak. <"Mati>, pak <laughs> Jadi itu, jadi saya apa yang terpikir pada saya, saya itu tadi hmm. karena saya mungkin terbiasa di rumah itu dilatih kejujuran terus yeah, oleh orang ya, yeah, tua, yeah. sehingga jadi yeah, yeah. ya itu jawaban saya, nggak yeah, apa, -apa. Yeah. saya nggak lulus. Hmm. Kalau saya lulus, saya nggak jadi saya sekjen kan pak. Ya betul, ada hibahnya sendiri ya bu. Jalannya beda-beda. Jalan, yeah, yeah, Sekarang ibu. menantu saya yang sekolah. Karteologi. oh Oke, okay, oke. Okay. Insyaallah tahun ya, ini. Yang satunya kan ada dua ibu ya, Iya, satu spesialis kulit kelamin. Iya, oh, iya. Ya. Uh, selama berkarir Ibu kan pindah-pindah juga. Unit hmm. organisasi mana yang membuat Ibu paling bersemangat atau berkarya ker kerja di situ? Ya. Saya tadi katakan, Pak, eh uh, saya bersatu di Yanmed. Iya, iya. Ya. katakan Pak. Ya, ya. Jadi saya masuk 1994 itu sebagai kepala seksi eh, registrasi yang mengurusi izin-izin rumah sakit, kemudian eh, di, di bawahnya ada subdit eh, registrasi dan akreditasi. Jadi juga menyusun nyusun eh, standar akreditasi rumah sakit yang pertama ya, ya. kali pada tahun ya, ya. itu 94an. Terus. Um, habis itu pada tahun 2005 kan ada keluar SK Menkes baru untuk organisasi baru ya, ya. itu uh, jadi yang dulunya direktorat ada dua direktorat direktorat rumah sakit khusus dan pendidikan dan direktorat rumah sakit eh maaf direktorat rumah sakit umum dan pendidikan dan direktorat rumah sakit khusus dan swasta, saya oh. di khusus swasta Pak. Oh. Kemudian berubah tidak berubah, maksudnya hilang. Kemudian yang ada adalah direktorat pelayan medik dasar dan direktorat pelayan medik Spesialistik. Nah, saya ditempatkan di Iya, iya. Di situ yang saya berkesan eh, atasan saya itu Pak almarhum direk, eh, Direktur saya eh, Pak Guntur Bambang Hamurwono spesialisnya oh, iya, iya, dulunya di Bangunan Amal iya. Jadi kita bersama Pak Pak Guntur orangnya eh, pinter pinter sekali, singkar tipenya tipe thinker pinter, kemudian eh, rajin, kemudian kita bersama-sama eh, direktur dan semua kasubdit menyusun apa sih sebetulnya kerjaannya yang dasar itu. Akhirnya menemukan bahwa puskesmas adalah keeper dan sebagainya yang sekarang menjadi dasar DLP dan sebagainya itu. Ya, itu ya, ya. nah eh, saya lama di sana di Yarmen itu. Oh, lama lah. Pokoknya sampai tahun uh, 2007. Dari 1994-2007. Kepala ya. nah, uh, Seksi, Kasubdit, subdit tu kemudian Direktur di situ ya, sampai jadi Direktur. Tetapi yang saya uh, kagum dengan Pak Guntur itu adalah memang uh, konsistensinya. Konsistensi, dan kejujuran saya cocok banget sama beliau. Nah, eh uh, situ kita bersama-sama mencusun uh, yang medasat Kemudian uh, beliau beliau itu memang mentor, mentor, mentor saya, mentor saya. Jadi saya seperti, sama Pak Guntur itu udah kayak anak sama bapak, Pak. Gitu. Kemudian saya uh, 2007 saya dipindah ke eh uh, direktorat Spesialistik, uh, direktorat spesialistik saya eh uh, enggak, ding. Saya Yanmed Dasar 7 bulan pindah ke spesialistik 2005 sampai oh, yeah, yeah. 2007 sampai Kemudian recycle, Pak. Saya dipindah lagi ke Yanmed Dasar. Saya jadi direktur lagi di situ. Oh, direkturnya, yeah, yeah. Terus 2008 ya 2009 saya diangkat jadi um, staf ahli menteri. Tapi yang menarik ketika saya mau dilantik dipindah ke uh, SAM itu uh, saya merasa uh, apa, apa namanya? Ada kayak jantung saya itu Oh, uh, kayak apa MC itu? Ya, yeah, ya. Yeah. saya stres. Oh. Intinya saya stres. Saya stres meninggalkan yang med dasar. Oh. Karena itu memang udah saya cintai banget. temen saya luar, teman saya dalam banyak. Ketika saya lagi itu sakit gitu uh, terasa seperti itu kasus bakteri usai saya, saya panggil dia sampai nangis ya. Ibu gimana dong? Ibu gimana dong? Gitu. Terus di pintu di pintu masuk, saya pak selama jadi direktur saya tidak pernah menutup pintu saya pak hmm, yeah, yeah. menutup pintu yeah, jadi yeah, yeah. Kalau teman saya mantan-mantan teman saya nengok-nengok gini, saya gini-gini masuk, masuk, gitu kan? yeah. saya, masuk saya senang punya teman yeah, yeah. So, nah teman saya <coughs> dokter PT. Sahilangi itu uh, kolonel Uh, temen disaster victim identification dari Makassar. Iya yeah, yeah, yeah. Lagi lihat-lihat saya gitu lihat di pintu saya masuk pak masuk pak. Hiu pak jantung saya nggak enak nih. Gitu kan saya bilang. Ini hmm. saya punya obat. Dia punya iso, isoniazid udah oh. udah remuk remuk tinggal satu. Bu makan ini gitu kan. Tembuk saya makan itu. Dia tinggal satu tablet dan udah hancur-hancur. Itulah teman, that's the friends. Uh, apa namanya? Gunanya teman, gunanya teman kan? Jadi, uh, tidak disangka-sangka sama sekali itu, gitu. Jadi, saya itu mencintai banget, dan Pak, Pak Guntur adalah satu-satunya mentor saya yang saya sangat respect dan sampai ketika saya terus Pak Gunter setelah pensiun jadi anggota KKI kemudian terserang stroke oh. di, di ada, pecah pembuluh darah otak di di Surabaya kemudian dirawat kemudian sampai eh, sudah sadar kemudian bawa pulang sejak saat itu sampai saya sekjen setiap kalau bulan Ramadan gini mau uh, lebaran saya sowan pak ke rumahnya saya sopan, saya bawain apa macem-macem gitu kan kemudian beliau kan udah rada gak sadar lada gitu kan jadi ketika saya jadi sekjen beliau tahu saya jadi sekjen saya itu saya dicium-ciumin gitu dia gak sadar gitu eh, pak jangan cium-ciumin tangan saya gitu kan jadi uh, tapi sayangnya sekarang saya putus hubungan dengan ibunya. Saya mau cari lagi ibunya di mana saya, uh, saya udah kayak bapak saya beneran ya, nih. Ya. <laughs> Selain pak dokter Bambang Gun, uh, siapa yang jadi mentor ibu dalam karir profesional itu? Oh kalau kalian karir profesional sih nggak ada. Ya artinya di, di kantor dalam urusan? Ada. Nggak ada itu oh, aja okay. uh, uh. dia yang memberikan saya banyak sekali ilmu tentang hmm. itu yeah, dan yeah. ketika dia begitu menjadi direktur kan beliau dari litbang Iya, ya beliau tuh kalau rapat dengan kasubdit hati-hati uang itu setan jadi saya sampai sekarang ingat dan saya sering katakan pada anak anak saya hati-hati uang itu setan gitu. jadi hmm. Hanya satu-satunya saya Respek pada ya, ya. Oke. Okay. Uh, apakah ada kejadian Yang mengesankan selama Ibu berkarir Mungkin 2-3 kejadian Untuk cerita Mungkin bisa diambil Hikmahnya nanti Ya apa ya uh, Tentu Kalau Kita berkarir Itu kan kita memiliki Uh, lingkungan ya kan lingkungan itu bisa atasan bawahan teman-teman ya kan yeah, yeah. jadi um, uh, bisa terjadi sesuatu yang menyenangkan yeah. atau tidak menyenangkan kalau yang tidak menyenangkan bisa menjatuhkan kita itu kan akhirnya yeah, yeah. Kita, um, tidak bisa lebih meningkat karirnya, gitu. Jadi, memang hal-hal eh, yang seperti itu memang akan dialami oleh eh, semua orang yang hidup dalam satu organisasi. Kalau dia hidup mandiri, misalnya dia apa namanya, apa <tuh> jadi tukang kayu gitu ya, <tuh> orang-orang singgah. Ya, kan? ya, ya, ya. Tapi kalau kita hidup Di dalam organisasi Itu tentu kita Akan menghadapi itu Nah, Bagaimana caranya kita bisa Survive menghadapi seperti itu Ya tentu eh, Kita juga tidak boleh Terlalu bersikeras Dengan prinsip Yang kita anggap Benar Gitu kan kita harus pandai mendengarkan orang lain juga mungkin dia lebih benar dari kita kalau misalnya ternyata kita yang benar tapi dia dianggap salah sama bapak buah ibu buah ya udah nggak apa-apa gitu jadi eh, pernah saya mengalami seperti itu kemudian saya juga hmm, mengatakan ya udah nggak apa-apa gue juga nggak karet di sini juga nggak apa, apa aku Minta subdit minta fungsional aja orang hidup saya bukan dari kantor saya bilang hidup saya dari suami saya, saya jadi kalau bahasa Jawa awe seorang patek lah, patikare <tik> <tik> juga nggak pas, <tik> ya, ya. tetapi ya Allah itu Maha tahu, ya kan menurut saya Allah Maha tahu katanya apa yang kita lakukan semua dicatat oleh Allah gitu ya udah saya percaya saja sama uh, kemurahan hati Allah dan takdir gitu pak. Nah ini untuk muka-muka nanti di, banyak ditonton oleh staff-staff muda -staff juga di Kementerian Kesehatan. Kira-kira apa nasihat ibu untuk mereka supaya karirnya juga sukses? Untuk staff-staff Kemenkes yang masih muda, begitu. Gitu. Saya, saya tuh saya tuh bangga sekali dengan adik-adik saya yang sekarang di Kementerian Kesehatan, yang baik yang muda-muda maupun yang eselon 2, gitu ya. Era itu memang sudah berubah, Pak. Kalau menurut saya, era 10 tahun lalu saya waktu menjabat sekjen masih. Uh, ...IT belum seperti sekarang, ya kan Pak? Yeah, yeah. Kemudian informasi-informasi mm, kita juga tidak mudah mendapatkannya. Kita bisa lebih banyak uh, belajar dari pelatihan-pelatihan, uh, kemudian membaca-baca buku, kemudian tadi melihat-lihat pengalaman senior-senior uh, yang bagus, gitu ya. Yeah. Nah, sekarang itu memang... Mm, Staf itu sangat mudah untuk mencari informasi. Hmm. Gitu. Yeah. Nah, cari informasi itu bisa benar atau tidak benar. Yeah, kita melihat yeah, yeah. aja yeah. sekarang yeah. banyak polemik-polemik yang yeah, yeah. menghabiskan yeah. energi. Yeah, ya kan? Yeah. Nah, yeah, yeah, yeah. Ya kan, Pak? Yeah, yeah, ya ya betul. Aja udah males tuh baca-baca <laughs> <laughs> polemik yang menyangkut profesi kita yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi untuk staf-staf itu uh, yang sekarang masih meniti karir dan sekarang ini kan tidak ada jabatan struktural seperti dulu gitu yeah. ya sih penilaian penilaian seorang untuk menjadi jabatan struktural yang eselon 2 itu memang lebih sulit ya. Iya yeah, iya yeah, yeah. Uji kompetensinya banyak sekali itu tapi yeah, sejak Karena fungsional kan kita nggak bisa mengukur uh, dengan pasti kompetensinya Karena nggak melihat jenjang-jenjang yeah, yeah. mereka bekerja Jadi um, untuk adik-adik tentu harus lebih giat um, me Meningkatkan kapasitas diri Kemudian uh, apa namanya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sehingga kita nggak ketinggalan banyak belajar dan tapi tetap norma-norma itu nggak berubah menurut saya ya norma harus jujur harus disiplin harus mempunyai komitmen yang tinggi itu nggak berubah pak nah ini yang ini yang harus dipegang oleh adik-adik kalau um, kalau kita mau maju ke depan, begitu. Tapi saya lihat mereka potensinya luar biasa kok sekarang. Hmm. Tapi persaingan memang lebih ketat. Lebih ketat, ya. Ketat. <laughs> Zaman kita nggak sampai kayak gitu kan. <laughs> Oke, okay, uh, sifat atau karakter apa yang paling Bu Ibu hormati dari orang lain? Respek, Pak. Respek. Harus respect, memberikan respek satu sama lain. Oke. Okay. Uh, apakah Bu Rana masih mempunyai mimpi yang belum terlaksana? Aduh, enggak, Pak. Mimpinya cuma mudah-mudahan melihat anak-anak saya oh, bahagia, ya kan, sukses, uh, mendapat mengambil untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang baik dari orang tuanya, kemudian uh, menjadi orang yang berguna, keluarga yang berguna bagi masyarakat, bangsa negara. Gitu aja saya nggak yeah, ngerti yeah. di muluk-muluk, Pak. Yeah, yeah. Uh, ini bila semua orang juga nanti akan meninggal. Bila Bu Ratna meninggal, <laughs> sudah meninggal, <laughs> Putna, <laughs> Bu Ratna ingin dikenang sebagai apa? Aduh, apa ya? Oh, saya ini bukan, bukan pahlawan nasi walauan. <laughs> enggak, yeah. dikenal aja sebagai orang baik aja. Uh, Orang baik kan banyak, Bu. Artinya yeah. luas, gitu. Kira-kira lebih spesifik yeah. apa? Suka bagi-bagi duit atau apa? <laughs> uh, saya enggak pernah memberikan uang kepada staf saya. Tapi saya juga tidak pernah Mendapatkan atau meminta uang dari staff saya. terus terang saja, ya, ya. So, jadi yang saya berikan kepada mereka adalah kepercayaan, kemudian keadilan, Pak. Gitu, seperti yang saya alami ya, ya. Uh, di rumah, jadi katakan begini: kalau saya keluar kota ke Jogja, gitu ya, eselon 2 saya kan ada 12 belas nih, tidak masalah dua belas, empat belas. Iya, iya, iya, oh. Uh, kalau saya beliin satu batik semua saya beliin batik sama oh. saya nggak mau um, ada anak emas gitu ya, kan? ya, ya, ya, semua ya. sama semua saya tuntut untuk bekerja keras, bekerja cerdas bekerja jujur uh, begitu jadi um, apa namanya uh, itu yang saya uh, lakukan selama ini sampai sekarang ya tetap aja gini kalau sama Anak mantu ya adil, sama cucu ya adil gitu, satu dibeliin baju ini, yang satu beli. Kebetulan cucu saya dua perempuan itu ada ya, perempuan oh, yeah, yeah. duanya umurnya sama, 8 oh. tahun, jadi gampang Pak. Iya, iya, iya, iya, apa yang sesuatu yang orang-orang aja -orang salah paham tentang diri Buratna? Gak kali ya pertamanya. <laughs> Ya, benar lah, Pak. Bagus kan? Pak Gun pernah ya. Dulu kalau orang saya kasih pit. Ya, saya saya kalau ada sesuatu yang tidak betul, pasti saya benerin gitu. Jadi pada waktu pertama kali saya menjadi sekjen, terus Bu Menteri itu dapat WA kaleng, Pak. WA kaleng. Dia forward ke saya. Ibu sudah salah, ibu sudah salah memilih dia sebagai sekjen, bertentang oh. istri tentara. Oh. Terus saya ngadap kan? Iya ya, ya. Bu kenapa bu? Gitu kan? Ibu hmm. dapat, iya dapat. Kenapa? Ya. bu apa yang saya lakukan bu? Saya bilang gitu kan. Uh, yang basic dulu, yang basic itu. Ketika eh, rapat. Saya menjadi pemimpin rapat. Saya bilang gitu kan. Ya, ya. Kalau saya undang jam 9, sebelum jam 9 saya sudah datang. Saya bilang gitu kan. Ya, ya, ya. Jam 9 tank, saya mulai. Walaupun baru dua orang. Zaman itu Pak. zaman ya, ya. itu Memang zaman karet ya Pak. Kan. Zaman karet. Kita bisa nunggu eh, sebagai peserta rapat, undangan rapat kita bisa nunggu sejam, dua jam di di ruang rapat karena pimpinan rapat enggak datang-datang gitu kan, kita dalam ini sih, orang yang diundang ini, kalau uh, satu dua jam rugi, tuh, kita bisa menyelesaikan banyak pekerjaan yang tepat aja, bilang jam sembilan, jam sembilan, jangan jam jangan ya, jam sepuluh, ya. jadi saya bilang saya mengundang jam 9, saya mulai jam 9, Bu. saya bilang gitu. Yang kedua, kalau ada satu orang yang sedang bicara, saya minta yang lainnya diem. Dan yeah, kalau yeah. saya lagi bicara, yang lain diem, gitu. karena akan mengganggu orang lain gitu yang ingin mendengarkan. Kalau ada yang mau bicara, saya diem dulu, nggak apa-apa, saya bilang gitu. kan? Yeah, yeah. Atau kalau Anda mau telepon yeah. Anda keluar pokoknya intinya jangan mengganggu gitu. Jangan saling mengganggu, saya kata. jadi oh iya begitu. Ya udah lanjutin, katanya gitu Gus Menteriku itu. <laughs> Baik banget Gitu Pak. Iya. Ya. Uh, pertanyaan apa yang belum saya ajukan yang sebenarnya Ibu ingin saya menanyakannya? Apa ya? Ada yang kelihatan atau enggak? <laughs> hobi sekarang apa? oh iya iya iya, iya uh, betul hobi itu semenjak pandemi hobi saya semenjak pandemi itu saya pelihara tanaman oh tanaman tanaman saya sekarang banyak sekali yeah. uh, apa namanya uh, dulu saya tidak pernah tidak pernah hmm, mencintai tanaman mungkin hmm. mungkin nggak mm, punya waktu tapi nggak ada alasan sebetulnya iya iya yeah, yeah. Uh, tetapi semenjak pandemi itu kan nggak ngapa-ngapain kan pak? Ya, ya, ya. jadi ya udah di rumah beli tanaman di uh, pelihara gitu. Nah sekarang kalau tanamanku ada satu yang layu rasanya susah saya oh. <laughs> dosa. Gitu. Ah. Ternyata tanaman itu memang juga bernyawa. Jadi kalau ya. dia mulai tumbuh Nanti saya bilang, "Ada terima kasih ya, kamu pinter banget. udah sembuh, kamu tuh udah beranak pinak gini, gini, gini, gini gitu. Tanaman satu, hobi saya kedua, hobi makan tetap, <guluh> makan tetap di sekarang um, ya, dikurangin lah. Tapi kalau duren, belum dikurangin, Pak. Oh. Duren waktu saya ke Purworejo ya, ya, ya, ya, pasti Bu." kamu dia apalagi satu lagi ah, ya main sama cucu aja main sama cucu ya tenang-sangngnya yeah, yeah. kita uh, ya saya akan berpikir saya suami itu kan udah umur 70 tahun tuh usia kita walaupun katanya usia itu nggak lihat tua muda kecil ya kan tapi kan mungkin bedalah ya kan yeah, yeah terbatasan terus katanya kenikmatan kenikmatan mulai diambil ya udah saya menikmati itu semuanya eh, sama anak mantu cucu saya semua Senang-senang aja lah nggak boleh susah iya <tik> <tik> <tik> yeah. uh, kelihatannya hidup dan karir Bu Ratna lancar-lancar saja ini kelihatannya, ya. Apakah, tanpa satu halangan. Apa Bu Ratna bisa cerita tentang salah satu tantangan terbesar dalam hidup Bu Ratna? Apa ya Pak, saya itu lancar-lancar saja. Saya tuh merasa nggak uh, ada tantangan besar, tantangan yang kecil kejar itu tadi yang seperti saya ceritakan, ya, ya, ya. tetapi tantangan besar atau terbesar sehingga membuat saya patah arang kemudian membuat saya uh, tidak semangat bekerja dan sebagainya saya rasa uh, nggak pernah seperti ya, itu ya. Ya, ya. jadi saya lakoni aja ya. kalau ada atasan saya baik sama saya alhamdulillah atasan saya nggak nggak baik sama saya ya sudah gitu aja ya, ya, ya. Ya, ya apa syarat ibu untuk yang nonton video ini Bu nanti? Oh, subscribe, like. Oke, <laughs> oke, okay, okay, okay. Terima kasih Bu Rata. Ada yang kelihatan masih enggak, Bu? Enggak Pak, ada cukup. Cukup ya. Saya, Kayanya... terima kasih ya. Terima kasih sekali Bu. Ini suatu kehormatan besar bagi saya dan saya kira eh, apa isinya jaking semua kalau istilah anak muda sekarang, muka-muka e, bisa ditiru, bisa dilakukan, karena e, mendengarkan itu gampang, menirunya itu yang sulit ya. Apalagi kan menirunya tidak bisa setahun dua tahun, harus seterusnya kan. Iya, e, betul. Yeah, jadi iya. terima kasih sekali, ini satu kehormatan dan saya kira pelajaran yang sangat bermanfaat. Terima kasih, Bu. Eh, uh, sama-sama atas kesempatannya. Iya. Salam buat Ibu ya. Iya, iya, iya. Secara saya sampaikan. Itu lakat belakangnya itu loh yang mau. <laughs> <laughs> <laughs> ya, ya, daripada cuma tertutup apa ke, pintu ketutup gitu ya, sudah saya buka aja <laughs> ya. Oke, okay, jadi saya akhiri sekian, Bu. Terima kasih sekali sekali lagi. Ya. Uh, hmm. saya stop recordingnya Ya, masih, selamat ya. berbuka puasa ya, Pak. Oh ya, Selam, selamat selamat juga. Ya, waalaikumsalam. Salam untuk Bapak dan masih, keluarga semua. Ya, ya, masih, Makasih. Ya.